Oh, assalamu'alaikum Ketemu lagi dengan Bang Emet Sang Pelancong Kali ini Bang Emet balik lagi Ke Warkop Agam Senyum Di Medan Seperti biasa kita makan Yang Bang Lades Siapa? Nah, ayo kita lihat Warkop Agam Senyum Ketawa ini Selalu rame Hujan sekalipun tidak menghalangi warga Untuk mampir dan menyantap Indomie terenak di Indonesia ini Kalau sudah paling enak di Indonesia Ya, mestinya dia paling enak juga di dunia, ya kan? Padahal sih, bentuknya biasa aja, kayak gini. Di shawlnya kayaknya enak deh ya. Di shawl juga salah satu medan. Gue, tapi mau ini loh. Gue perlu dana nggak? Perlu dada. Hah? Boleh, boleh. Boleh, boleh. Azeb, azeb, azeb Itu telurnya, itu kan dia ya? Kenapa? baru pertama kali Pak, jangan banyak-banyak, banyaknya dia sama dia Akhirnya videonya cuma <tuk> ntar doang main lain bodoh Jadi makannya udah kayak diem aja, doang, kaya. diem, diem, diem, diem, diem. <tuk> Satu porsi mie di Warkop ini harganya cuma 13 ribuan aja Tapi ya berhubung satu porsinya cuma satu bungkus Indomie Mungkin ada yang berasa nggak cukup Ada sih porsi jumbo Tapi kalau Bang Emet lebih suka nambah satu lagi Jadi bisa nambah mie Bangladesh Atau nambahnya mie goreng biasa atau mie kuah biasa Bedanya apa Bang? Kalau mie Bangladesh cuma becek-becek aja Kata abang-abangnya Tapi ya ada rempah-rempahnya itu jadi gini guys, kalau makan sini nggak bisa cuma satu mangkok, harus dua porsi minimal. Kalau nggak dua porsi, ya nanti nggak senyum-senyum kita, harus dua porsi jadinya, oke? Kita makan porsi kedua. Gimana? Ini sesi kedua nih, tapi buat uh, yang pertama tuh yang becek-becek. Karena, denginya hmm. itu ya, lebih, gimana ya? Lebih nempek. Denginya, jadi di lidah tuh <laughs> udah saya tinggalan. <laughs> Ini Loh, kok ada lanjutannya bang? Hehe, <laughs> iya. Ini besokan malamnya. Sebenarnya sebelum ke warkop agam senyum kali ini kita udah pada makan di tempat lain. Tapi ya gitu deh. Namanya udah di Medan, rugi kalau cuma sekali ke sini Jadi gini guys, kalau ke Medan itu makan mie bangladesh nggak bisa sekali, pasti dua kali. Bang Emmet udah tiga kali, empat kali ke sini, dan selalu makannya di sini dua kali, dua malam itu turut-turut. Jadi ini malam kedua, Bang Emmet makan banyak. Yuk kita makan.